Halo apa kabar teman-teman, kembali -teman? lagi dengan saya dalam channel cara kita.id Nah jadi pada video kali ini saya akan share buat kalian semua ya yaitu cara menutup akun pembayaran Google Adsense kita Kenapa kalau ditutup? Nah pertanyaan ini banyak faktor ya teman-teman seperti halnya pada saat tahap monetisasi, tahap 2 error, atau double akun, dan lain-lain Nah karena akun adsense tidak boleh double akun ya, harus satu akun adsense saja yang aktif. Nah oke, okay, sedangkan untuk cara menutup profile pembayaran atau akun adsense-nya itu sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran gimana caranya, yuk langsung aja kita simak video tutorialnya. Oke kita lanjutkan ya, untuk langkah pertama silahkan kalian login terlebih dahulu dengan browser yang ada di hp kalian ya teman-teman. Nah di sini saya contohkan akan menggunakan browser google chrome ya, langsung aja kita buka browsernya. Nah jika sudah terbuka selanjutnya kalian buka youtube terlebih dahulu. Kemudian kalian klik icon yang ada di pojok kanan atas ini ya. Lalu kalian pilih akun yang akan ditutup profil pembayarannya teman-teman Kemudian kalian pilih kelola akun google anda Nah jika sudah terbuka seperti ini langsung aja kalian pilih tab pembayaran dan langganan Lalu pilih kelola metode pembayaran Selanjutnya kalian pilih strip 3 yang ada di pojok kiri atas ini ya Kemudian pilih setelan, tunggu beberapa saat, lalu silahkan kalian scroll aja ke bawah. Nah, pada pilihan status profil pembayaran, kalian pilih tutup profil pembayaran. Selanjutnya, masukkan verifikasi email kalian ya, seperti biasanya. Nah, jika sudah, klik berikutnya. Nah, maka akan ditampilkan notif seperti berikut ini. Tutup profil pembayaran Anda sebelum profil pembayaran Anda dapat ditutup. Harap selesaikan beberapa masalah berikut ini. Nah, ini tandanya akun pembayaran kita masih aktif, ya teman-teman, dan masih ada beberapa layanan yang aktif pada akun ini. Nah, jika ingin ditutup, maka ada beberapa langkah lagi, ya, yang harus kalian lakukan agar proses penutupan profil pembayaran ini dapat berhasil Oke untuk permasalahan ini sangatlah mudah ya teman-teman caranya silahkan kalian simak beberapa langkah lagi ya agar dapat berhasil Oke silahkan kalian pilih Oke OK terlebih dahulu lalu kalian masuk pada akun asen kalian ya untuk memperbaiki masalah tersebut nah jika sudah masuk akunnya seperti ini kalian perhatikan ya jika ada tanda seru eh, ada notif akun anda tidak disetujui seperti ini nah berarti kemungkinan akun adsense kalian double ya atau double akun silakan kalian checklist terlebih dahulu pada pilihan saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan mematuhi kebijakan program adsense nah jika sudah kalian pilih kirim ulang sampai sini selanjutnya kalian refresh terlebih dahulu ya halaman ini dengan cara pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini lalu pilih icon refresh seperti ini ya Oke jika sudah kemudian pilih strip tiga yang ada di pojok kiri atas ini ya teman-teman lalu pilih aja pilihan akun di bawah ini lalu kalian pilih aja tutup akun oke sudah ada notif informasi akun menutup akun adsense anda beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menutup akun adsense anda silakan kalian baca sendiri ya ada beberapa informasi penting yang ditampilkan ya kalau semisal kalian malas untuk membacanya karena banyak kita skip aja Nah jadi langsung ke tahap berikutnya aja ya teman-teman silakan kalian checklist beberapa pilihan berikut ini seperti saya memahami bahwa saya tidak akan lagi memperoleh penghasilan dari channel YouTube saya. Ini kalian ceklis aja ya, teman-teman. Kemudian ceklis juga pada kolom saya setuju untuk tidak menerima sisa penghasilan saya. Kalian ceklis. Kemudian pilih alasan kalian mengapa kalian ingin menutup akun kalian ini. Di sini saya pilih lainnya. Dan checklist juga pada kolom saya telah membaca dan memahami persyaratan dan ketentuan AdSense ini. Nah, jika sudah, pilih tutup akun saya. Sampai sini sudah berhasil ya teman-teman untuk menutup akun AdSense-nya. Oke, kemudian ada email masuk ya. Bukti bahwa akun AdSense-nya sudah berhasil ditutup. Nah, coba kita buka dan kita lihat terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk informasinya bahwa akun Anda telah dibatalkan. Oke kita masuk lagi pada browsernya dan kita akan menutup profil pembayarannya ya teman-teman Caranya kalian buka YouTube terlebih dahulu seperti tadi Dan selanjutnya kalian pilih kelola akun Google anda seperti ini ya Kemudian pilih tab pembayaran dan langganan Lalu pilih kelola metode pembayaran Jika sudah terbuka, selanjutnya kalian pilih strip 3 di pojok kiri atas ini. Lalu kalian pilih setelan, scroll ke bawah. Nah, kemudian kalian pilih aja pada kolom status profil pembayaran. Kalian pilih tutup profil pembayaran ini. Oke, masukkan verifikasi kode emailnya ya. Lalu pilih berikutnya, menutup profil pembayaran. Penting, setelah profil pembayaran ditutup, akses Anda ke histori transaksi akan disambut. Anda juga tidak dapat lagi mengakses layanan apapun yang ditautkan ke profil tersebut. Hal ini termasuk kemampuan seperti di bawah ini ya, dan bla bla bla, masih panjang lagi ya, bisa kalian baca sendiri. Oke kita skip aja. Nah untuk menutup profil secara permanen, silahkan kalian berikan alasan pada kolom paling bawah ini ya teman-teman. Mengapa Anda ingin menutup profil pembayarannya? Oke, saya contohkan di sini. Saya akan pilih "Saya tidak perlu profil ini lagi", kemudian kalian pilih "Lanjutkan", lalu pilih "Tutup Profil Pembayaran". Nah, kemudian ada email masuk lagi ya, teman-teman, dari Google Payment. Oke, sekarang kita coba untuk membuka emailnya. Anda telah menutup profil pembayaran Google. Baru-baru ini Anda telah menutup profil pembayaran dan Anda bertanggung jawab atas saldo terutang. Oke sekarang kita cek ya teman-teman apakah sudah benar-benar berhasil untuk proses penutupan akunnya. Coba kita masuk ke akun adsense ya. Akun Google AdSense Anda ditutup. Oke berhasil ya teman-teman, kita sudah berhasil menutup akun pembayarannya. Nah jadi tampilannya seperti ini ya. Akun Google Adsense-nya sudah ditutup dan berhasil. Oke teman-teman, cukup mudah ya caranya. Asalkan kalian simak baik-baik step by step-nya atau langkah-langkahnya. Pasti kalian akan berhasil. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar yang positif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.